Oke, so guys balik lagi bareng gua dan Dr. Molana. Di video kali ini kita tidak bakalan nge-live ya. Ini karena ada something something. Yang mana itu udah lewat batas waktunya ya, batas FUP-nya. FUP ya. Batas FUP dari internetnya, cuy. Warna merah ya, indikai. Dan uh, ini untuk sementara kita tidak akan live dulu itu mungkin uh, bulan depan mungkin ya dan sekarang kita record untuk si ini nih bannernya si mountain ini kita gacha saja dan kemungkinan gua juga gacha di banner sebelah ya siapa lagi kalau bukan uniktes gua pengen nyari uniktes dan kalau bisa dua-duanya lah sekaligus ya dua-duanya dengan Saria dan di sini ada juga ini eh uh, apa namanya nah skin skin skin widi candy cap nah ini gua kepengen beli juga nih vidi ini firewood dapat lagi dan elcium snowy echo ya yeah. ini di CN ini gua udah dapat nih si VD nya kalau elcium kagak ini gua ragu-ragu nih mau beli video atau beli elsium dan juga si Saria cuman harus dibeli tuh Saria nah ini nih Saria skin testnya ya telau skin penjara dan ini skin rerannya juga ya untuk buat Silver S Swords juga waduh ya udahlah gua beli skinnya Rainbow Six saja nanti tapi enggak tahu lah Rainbow Sixnya beneran atau enggak enggak tahu juga semoga saja beneran berarti gua safe dong berarti kita tidak gacha di bannernya si Arceto nanti ya dan tanpa basa basi lagi kita gacha saja dan di sini gua baru saja di sini baru jam 10 yang mana artinya di sini jam 00 ya nah kalian lihat di sini ini ada apa nah ini ada sebuah sekotak susu ya kotak susu yang ini enggak bermaksud untuk sponsor juga sih ya kalau mau ya tolong email lah ya yang mana ini banyak sekali ya tentang review-review kotak susu ini ternyata ini jadi bahan apa namanya bahan meme ya, kalau nggak salah ya baru-baru ini ya dan gua pun ngikut juga ini ya, ya. tanpa basa basi kita langsung saja ini bagi kalian ini mungkin kotak susu ya tapi bagi gua ini adalah kunci untuk mendapatkan unictis waduh kunci ya ya kita enggak lah apakah kita bisa dapat mountain dengan ini kita sambil minum ya kita gaskan kan. itu nanti kita eventnya ya nanti ya Wah, kocok dulu gua lupa dikocok sekali lagi ini tidak ada sponsor ya kalau mau sponsor ya tolong email lah, ya Oke okay, ini kita sudah minum ah, Segar, bugar Oke okay, tanpa basa-basi lagi Nah di sini eh Nah di sini gua nanti ini baru 8 ya baru 8 dan di sini Oke okay, kita gaskan langsung ya tanpa nunggu lama-lama lagi ya harus tangan kanan mohon maaf ya tangan kanan ya. ini gimana caranya tangan kanan gua megang mouse, Pak. Ya kali, makin mouse tangan kiri. Oke, okay. gas. mudahan dapat Kafka ya. Dapat bintang anu. Bintang 5 Kafka. Ah, segar. Dan kita lihat. Oke, okay. berarti di sebelah. Eh, what? Oh man, please. please. bukan. Please, unique this, unique Pinnikon ya Di CN gue belum dapet loh Eh udah dapet belum ya Pinnikon Wow bintang 5 Silent Wow Sepertinya kita dapet Red off ya Nanti, PT di Anu oke を呼びたい。A 6のスポットだ。 Oke, okay, habis ini cuy Siap-siap ya Apakah Kita Apakah ini adalah kunci Untuk mendapatkan this Atau Apakah ini kunci Untuk mendapatkan Mountain Tapi tolong email lah ya Kalau mau lah ya <laughs> Oh, belum <laughs> Belum ternyata Pinecon lagi da empat deh empat atau tiga Wah ini dia boy infrared dah gue tahu kan red off ya kan nice Screenshot dulu lah tidak mungkin dong <tose> dapat dia aku pun spot lah. Ore no shigoto wa. Ii tsu mo musha tsuru menurut aku. lagi bang. Makasih. Okay, Terima kasih. 16 weh. Woi lumayan nih ya. banyak nih. Right Red off ya. Kita sebelahnya lagi, Guys Please. Uniktes. Uniktes. tes Ini kunci untuk mendapatkan unit yeah. Oke okay. Gas Gas Cok. Atau gak saria lah ya Antara kedua-duanya lah Gua butuh defender kedua-duanya ini Satu untuk pemuas pribadi Satunya lagi untuk kebutuhan cc Oke okay. Gas Tidak mungkin lah Tuh kan soalnya kita kan udah terbuang di sebelah ya, kan? skip. skip lah ya oke okay. kita dapatnya ini oke okay. jadi itulah dari gacha kita kali ini gua pikir kita dapat unique test ternyata kita dapat red off <laughs> red off hari-hari red off -hari -hari Oh ya, gue lupa juga kita langsung saja untuk beli skinnya si... Anu ini... Skinnya si... Saria Nah, walaupun kita nggak punya nah, Tapi kita tetap beli Ya, gua demen dengan yang ininya juga Jadi otomatis kita punya dua skin Saria Dan operatornya itu kagak gua punya juga Oke okay. Nice Langsung dibeli, ya kan Operatornya pun kagak punya pula Oke, okay. semoga anda datang lah, ya. Ini cukup main. lah ini. Pak. Waduh, cukup main Langsung. Oh, kagak cukup. Berapa sih? Nol, mantap. Nantilah kita selesaikan event ini. Kita dapatkan skin Vidi nanti tuh ya oke okay, terima kasih ya. oh ternyata ada di sini coy ada dapat hadiah dari email juga lima ya oh ini kan karena tadi anu nih update aplikasi ya untuk uh, event dari Mans Philip Breaknya mungkin nanti saja atau mungkin gua anu ya kalau nggak salah ini uh, stek 1 MB12345678 ini kalau nggak salah gua ini udah di CN ya yang mana ini naik nanti itu naik naik ke atas nih nih agak sedikit unik nih mapnya di nih naik ke atas terus langsung ke bawah sini nggak sekali itu di server channel udah berarti tinggal ini nanti nih, tanggal 629 berarti gua oh gua nanti aja ya nanti aja itu nanti awal bulan nanti itu ya oke okay. dah itu saja Oke okay, terima kasih guys sudah menonton video ini jika kalian suka Jangan lupa diberi like dan subscribe juga channel ini supaya tidak stuck dan jangan lupa diaktifkan loncengnya supaya tidak ketinggalan dari video-video gua yang lainnya Oke okay? Oke okay, gitu saja Sampai jumpa di live stream Eh di live stream dong <laughs> Di video selanjutnya Boyboy boy.